Namun, pernahkah kita merasa telah menyakiti hati ayah kita? Karena berlaku kita. Karena kita menuntut ayah melakukan sesuatu yang kita inginkan. Akan tetapi kita sering lupa bahawa ayah pun punya keinginan dan harapan kepada sang bahagia kira-kira lebih seringkah kita membuat ayah kita tertawa bahagia atau malah membuat lebih sering membuatnya sedih dan berduka tidak ada seorang ayah memendam duka karena perilaku seorang anaknya sendiri kedua telinganya tak sempat mendengarkan keluh kesah unta gulana terlontar dari mulutnya sendiri unta yang kata maaf kita yang lebih layak untuknya dibanding unta yang kata maaf darinya untuk kita belum dapat membuatnya bangga dan bahagia dia telah pernah selama sekali menyakitinya saudara jika sudah terlanjur membuatnya sakit lah kita bersujud minta ampun kepada yang saudara semoga mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memerintahkan kita membuat baik kepada jalan taat kepada yang Jabir bin Abdullah ra. meriwayatkan ada laki-laki yang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melapor kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku ingin mengambil hartaku ya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Pergilah kau membawa ayahmu ke sini." Bersamaan dengan itu, Malaika Jibril turun menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, Allah Azza wa Jalla mengucapkan salam kepadamu dan berpesan kepadamu. Kalau orang tua itu datang, engkau harus mengajarkan apa-apa yang tidak dikatakan dalam hatinya dan yang tidak didengarkan oleh telinganya. Ketika orang tua itu tiba Maka Nabi pun bertanya kepadanya Mengapa anakmu mengadukanku? Apakah benar engkau ingin mengambil uangnya? Lelaki tua itu menjawab Tanyakan saja kepada Taja Ya Allah, Bukankah saya berdafkahkan uang itu untuk beberapa saudaranya? Pakatlah hal Sekarang ceritakan kepadaku Apa yang engkau katakan di dalam hatimu Dan yang tak pernah didengar oleh teringamu Baga wajah keriput orang tua tersebut Tiba-tiba menjadi cerah dan tampak bahagia Dia berkata Demi Allah Ya Allah Subhanahu Wa Taala berkenan menambahkan kuat imanku dengan Rasulnya. Memang saya pernah menangisi nasib malangku dan kedua telingaku tak pernah mendengarnya. Nabi Mendesak katakanlah aku ingin mendengarnya kata Rasul. Orang tua itu berkata dengan sedih dan air mata yang berlini. Saya mengatakan kepada anda kata-kata ini. Aku mengasuhmu sejak bayi dan memeliharamu waktu muda. Semua hasil dari payahku, kau pindah dan kau ragu puas Bila kau sakit di malam hari, tiku kudah berkeliru. Muntah dan sakit dan derita Aku tak bisa tidur dan resah. Bagai akulah yang sakit Bukan kau yang menderita Lalu air mataku melinang-linang Dan melucu teras Hatiku takut Engkau disambar bau anak aku. Padahal aku tahu Ajal akan datang Setelah engkau dewasa Dan mencapai apa yang telah engkau cita-citakan kau balas Aku dengan kekerasan Kerasa dan kekejaman Seolah-olah kau lah memberi kenikmatan Untuk keutamaan saya Kau tak mampu peduli hak ayahmu Kau perlakukan aku seperti teringat jauh. Kau selalu menyalahkan dan membentakku Seolah-olah kemudaran Selalu mendetel di dirimu Seakan-akan kesejukan Bagi orang-orang yang benar Sudah dimasrahkan Dan bila memegang pegang ujung baju pada leher anda itu, seraya berkata, engkau dan hartamu adalah milik ayah. Demikianlah <Sim�> <Sih> pesan yang ayah atas diri dan harta anaknya. Bukankah kita sering merasa sebaliknya? Harta ayah kita seolah-olah harta kita Sehingga kita mengambilnya tanpa pasti izinnya Sedangkan kita terlalu berhitung ketika memberikan sebagian harta kita kepada ibu dan atau ayah kita Padahal mereka berhak atas diri kita dan harta kita Sebagaimana sabta Rasulullah, ibu dan bapa berhak makan dari harta milik anak mereka dengan cara yang ma'ruf. Seorang anak tidak boleh makan dari harta ibu dan bapaknya kecuali izin dari mereka. Bersalantulah mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, cintailah mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah.